Selamat datang di keluarga Leslar. Yeah.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 Diga di pribadinya persahabat yang membuat sebuah momen Kakak Bilar lagi Jailin Lintar 222 nih <laughs> Yang sedang tertidur persahabatnya Masya Allah Luar biasa tingkah laku dari Kakak Bilar Membuat kita ketawa Ada-ada aja persahabat ya Kelakuan dari idola kita ini Masya Allah kasian banget Lintar situ lagi di Jailin Tidur enak Masya Allah banget ya Tentu kakak Bilar ini luar biasa Mampu membuat ketawa bahagia fansnya ya Masya Allah banget luar biasa Mudah-mudahan selalu diberikan kebahagiaan Terus untuk dede Lesti maupun kakak Rizky Bilar Berikutnya juga kita lihat persahabat Dari sebuah unggahan spesial banget ya Wow ternyata Leslar Entertainment sudah dibentuk Dan tentu ada ID cardnya persahabat ya Luar biasa Membuat kita semakin bangga, mudah-mudahan tim dari Leslar Entertainment selalu kompak dan selalu sulit dan selalu sukses persahabat ya. Ini unggahan di posting oleh akun Family and Score Leslar 23 kalimat yang pun dituliskan. Subhanallah semoga tim Leslar Entertainment sukses terus bertambah karyawannya semoga mimpi-mimpi yang Leslar Entertainment tercapai. Amin sukses terus sekalian ya. masya Allah luar biasa caption yang dituliskan. Buat kita semakin bahagia dan bangga kepada idola kesayangan kita Selanjutnya persahabat kita lihat juga nih Ada sebuah unggah terbaru kabar terbaru dari Bang Ariel Malam hari ini kakak Bilar masih lanjut syuting Persahabat ya yuk doakan terus Semangat terus, kompak terus, dan solid terus Selalu mendukung yang terbaik Untuk idola kita mudah-mudahan hari ini malam ini Diberikan kelancaran dan selalu diberikan kesehatan dan kabar berikutnya, yang baru saja diunggah di channel YouTube-nya Lesler Entertainment. Ini adalah klarifikasi dari Kakak Bilar. Inilah cerita kami sebenarnya dan sejujur-jujurnya tuh persahabatnya langsung dari Leslie dan Bilar. Tetapi di vlog tersebut tentu membuat kita semakin bahagia dengan kegiatan keramatisan dari Leslie dan Bilar, persahabatnya perhatikan Kakak Bilar. Yang selalu ciumin perut bunda utuhnya ya Masya Allah banget Dan kita selalu juga bersahabat ya Dengan Dari Lesti Yang mana tentunya Dari Lesley menyampaikan Selamat datang di keluarga Leslar Katanya tuh Masya Allah banget ya Alhamdulillah Semakin bahagia menjadi bagian dari Leslar Mudah-mudahan tetap optimis Dan tetap selalu kompak yang terbaik Untuk mendukung Dedek dan kakak Bilar dan kita lihat juga, persahabat, ya yaitu momen Kakak Bilar cium Dede Alesha Kejora yang menyampaikan, tentunya ungkapan persahabat ya dari isi hati seorang Lesti Kejora. Sambil meneteskan air mata, Kakak Bilar dengan tentunya lemah lembutnya hanya bisa mencium pipi Dede Alesha Kejora, masya Allah.